Menu yang selanjutnya adalah menu komputer bestest, di mana di dalam menu ini kita bisa membuat aplikasi ujian yang akan diujikan kepada anak kita. Di sini saya telah melaksanakan ujian yang saya berikan kepada anak. Kita bisa melihat status identitas ujian IBT ini. Di sini jenisnya adalah penilaian harian, kemudian namanya tes penggunaan e-learning. Soalnya ada 5, 100 selama 120 menit, kemudian waktunya ini, kemudian tokennya ini, dan kemudian di sini aksinya bisa kita lihat, contoh, kita lihat simulasi ujian, di mana di tombol ini kita bisa melihat atau mencoba atau mensimulasikan ujian yang telah kita buat, kita koreksi kebenarannya, kesalahan penulisan dan lain sebagainya, kemudian di sini akan ditunjukkan dengan kunci jawaban yang benar. Dan kemudian di sini ada navigasi soal dan preview soal. Kita keluar saja. Kemudian di sini ada menu edit CBT. Di dalam menu ini kita bisa mengubah identitas dari ujian kita. Contoh di sini penilaian hariannya kita ganti menjadi kuis. Dan kemudian kita simpan dan tutup. Kemudian tahapan selanjutnya kita bisa menghapus dengan mengklik tombol hapus CBT. Dan kemudian kita melihat analisis soal. Kita bisa menganalisis siswa-siswa kita yang mengerjakan soal di sini. Contoh, kita terlebih dahulu menampilkan 100 siswa. Kemudian kita bisa menganalisis jawaban dan hasil ujian dari anak-anak kita. Contoh, Anyelir Ramadhani mendapatkan nilai 100. Kemudian Artika Sarifadila mendapatkan 100. Elisa Zahra mendapatkan 80 karena dia salah satu ini. Dan statusnya ini bisa kita lihat keterangannya di sini. Selanjutnya, yang terakhir yaitu menu ini. Kita bisa mereset ujian anak-anak kita yang sedang melaksanakan ujian. Atau kita bisa mengaktifkan apabila mereka sedang selesai mengerjakan.